Hai guys, welcome back to our channel, Cece enjoy di Bali And I'm so excited to see you again in virtual Dan di video kali ini aku bakal sharing ke kalian What's on my campus bag? Kira-kira sebagai mas superiwisata bawa apa aja sih ke kampus? Aku bakal sharing 7 barang bawaan wajib yang aku bawa setiap hari ke kampus So let's get start to the video! Guys-guys, sebelum aku lanjut, aku mau review ke kalian serum yang powerful banget buat kulit aku Ini dia! serumnya niacinamide pepercent ini gak hanya membantu untuk mencerahkan kulit Tetapi juga memperkuatkan skin kita. Skin smoothing retinol serum ini membantu untuk mencegah penuaan dini Tapi, kalian tahu gak sih fakta-fakta apa aja yang terkandung dalam powerful serum ini? Yuk kita bahas! Serum retinol ini cocok untuk semua jenis kulit Dan kandungannya memperbaiki tekstur kulit Menyamarkan kerutan dan mencegah tanda-tanda penuaan Sudah bekum juga loh Tapi serum ini khusus digunakan untuk malam hari saja Dan untuk pemula disarankan untuk menggunakan serum retinol ini 2 tiga kali dalam seminggu Agar kulit lebih terbiasa Cukup teteskan 2-3 tetes retinol serum ini di telapak tangan Lalu tekan perlahan tangan kita dan tepuk tepukan di wajah Lalu melakukan gerakan memutar ke atas Sampai benar-benar berata di seluruh wajah dan di bagian leher Tunggu sampai 1 hingga tiga menit sampai serum ini benar-benar meresap. -benar Dan setelah aku menggali informasi lebih lanjut tentang Retinol serum ini Retinol serum tidak bisa digunakan untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Retinol ini juga tidak bisa digunakan pada siang hari. Dan ketika menggunakan retinol pada malam hari, maka ketika keluar ruangan pada siang hari, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen. Retinol serum ini juga tidak boleh digunakan berbarengan dengan acne series Scarlet karena sudah mengandung salicylic acid. Niacinamide Papersen Serum ini cocok untuk semua jenis kulit dan bisa digunakan kepada remaja mulai dari usia 13 tahun Serum ini membantu untuk memperkuatkan skin barrier dan juga melindungi kulit dari bahaya pemaparan radikal bebas Niacinamide Papersen Serum ini membantu untuk menyamarkan hyperpigmentasi mencegah penuaan dini dengan memproduksi kolagen dan juga elastik. Serumnya c 10% ini teksturnya sedikit thick, tapi pasti apply di wajah sama sekali gak lengket dan cepat meresap. Nah, buat kalian yang penasaran dengan serum yang powerful banget ini, kalian bisa langsung cek di Shopee Mall Scarlett Whitening Official Shop atau di Shopee Scarlett Underscore Whitening atau di Official WhatsApp Scarlett berikut ini. Oke okay guys, kita langsung saja di video What's on my campus bag Nah, tentunya harus ada tas dulu ya kan Dan aku kalau ke kampus biasanya pakai tote bag aja Yang polos-polos gitu Ini dia guys Ini tote bag hitam yang selalu aku pakai setiap hari ke kampus Dan emang size-nya juga itu lumayan gede Jadi banyak banget yang bisa muat di dalam Panjangnya juga itu cocok Dan... Di dalam sini itu aku isi semua barang bawaan aku yang setiap hari ku bawa kalau ke kampus. Kira-kira apa aja nih? Yang pertama itu ada... make Makeup ini yang paling-paling-paling krusial untuk mahasiswi pariwisata supaya bawa pouch makeup setiap hari. Karena mahasiswi pariwisata itu harus selalu touch up guys. Dan kalau di kampus aku sendiri, kalau kamu belum pakai make up bahkan gak bisa masuk kelas. Jadi kita harus selalu ready dengan pouch makeup di dalam tas apapun yang terjadi, ini harus dibawa dan kemanapun kita pergi ini harus ada. Apalagi kalau kita praktek kita wajib banget mempernak wajah ini supaya terlihat pucat ya kan, karena kita itu di bagian hospitality, jadi kita harus selalu tampil shine jadi yang pertama itu ada punch makeup di dalam sini, makeup-makeup aku ya setidaknya punya standar-standar lah ya kayak maskara eyeliner, lipstick, dan lain-lain itu wajib banget dibawa setiap hari terus yang kedua Aku selalu bawa notebook atau jurnal yang aku pakai untuk menulis semua catatan-catatan -catatan di kelas. Biasanya cuma bawa satu aja sih, karena kan kalau mahasiswa itu udah nggak terlalu banyak banget yang perlu dicatat. Jadi semua kelas-kelas aku itu per persemesternya pakai ini aja. Dan di sini udah aku tanda-tanda ini nih ada berapa kelas dalam seminggu, jadi bisa pakai satu notebook aja. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak, karena kita juga nggak terlalu banyak mencatat, apalagi kalau di kampus aku itu lebih banyak praktek. Barang bawaan wajib ya yang ketiga adalah tumbler. Tumbler wajib banget dibawa setiap hari kemanapun kita pergi. Gen. Karena minum air itu penting, jadi kita harus bawa tumbler kemanapun kita pergi. Apalagi di kampus kita itu sudah mulai menerapkan go green, jadi no plastic dan di Pulau Bali juga sih udah narapi no plastic dan kita harus membiasakan diri untuk membawa tumbler kemanapun kita pergi. Bawaan wajib yang keempat adalah Dompet Mahasiswa wajib banget bawa dompet atau card holder atau apapun itu untuk menyimpan peruang-uangan Karena kita kan kalau istirahat itu biasanya ke kantin Nah kalau ke kantin itu kalau makan harus bayar ya kan Jadi wajib banget bawa dompet guys kalau kita mau ke kampus Dan barang bawaan yang paling penting banget nih yang harus dibawa oleh mahasiswa kalau ke kampus itu Laptop ini laptop yang size-nya medium gitu. Ini lebih gampang dimasukkan ke dalam tote bag karena emang enggak terlalu gede juga. Ini wajib banget dibawa, guys, karena kalau kita lagi tugas atau apa atau setelah kelas kita kan bakal ke purpose, kita ngerjain tugas kelompok ataupun tugas individu. Kadang kita juga ujian. Aku kalau ketinggalan laptop gak akan bisa mengerjakan apa-apa, guys. Even though di kampus itu udah nyediain juga komputer untuk kita pakai kalau mau ngerjain tugas, tapi kalau punya pribadi kan lebih nyaman ya, karena tugas-tugas kita juga ada di sini. Next, barang bawaan selanjutnya yang wajib banget bahkan jangan sampai ketinggalan, yaitu headphone plus charger-chargernya. Di sini semua tugas-tugas kita, semua informasi di dalam grup, informasi kelas, dan semua perkaitan dengan dosen-dosen dan lain-lain itu semuanya ada dalam satu genggaman, jadi ini nggak boleh ketinggalan. Oke, itu saja 7 barang bawaan wajib mahasiswa di pariwisata ke kampus setiap hari. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita supaya lebih semangat lagi untuk buat video selanjutnya.